itu bukan bagian dari tuntunan agama harus pakai il, ilmu tanpa ilmu kita susah membedakan mana ibadah mana yang bukan ibadah tradisi dianggap ibadah keramas keramas ibadah bukan pada saat kita mau puasa syarat bukan? bukan bukan syarat rukun bukan? bukan tapi coba kalau pas awal Ramadan yang banyak dicari apa warung-warung kecil? Sampo, kenapa? Ya, dianggap sebagai, nah, nah, no, pak, dianggap sebagai syarat atau rukun dalam ber, berpuasa. Padahal mandi wajib, bukan syarat, bukan ru, rukun. Waalaikumsalam. Rasul pernah waktu subuh itu masih junub dan beliau tidak mandi di situ. Jadi tidak mandi setelah junub, tetapi ketika kumandang adzan, ketika sudah masuk waktu subuh, Nabi baru yaktsilil ajli salat, baru mandi karena mau sholat su subuh. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat fajar itu masih junub belum mandi. kan ini syarat puasanya Nabi sah tidak? Tidak kan syarat. Tapi ternyata bukan syarat. Maka Nabi pada saat itu meskipun mandinya sudah mancing waktu subuh, puasanya tetap sah karena mandi wajib, bukan syarat, bukan ru, rukun.